boys. Oh my god. I didn't do this. Hello guys, selamat datang di Vinsol Film. Video berikut ini merupakan rangkuman alur film yang bergenre action komedi yang dibintangi The Rock Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Film ini mengisahkan kepiawaian tiga orang pencuri profesional dalam memperebutkan artefak kuno yang bernilai ratusan juta dolar. Bagaimana kisahnya? Mari langsung saja ke alur cerita. Pertama dimulai dengan kisah tiga benda mirip telur raksasa berhiaskan berlian yang diberikan oleh Mar Anthony pada Cleopatra ribuan tahun lalu ketika benda ini telah lama menghilang dan pernah dianggap hanya sebagai mitos saja Namun pada tahun 1907 dua telur ditemukan kembali Telur pertama dipajang di museum sementara telur kedua telah dijual di pelelangan dan disimpan dalam koleksi pribadi seseorang Sedangkan telur ketiga walaupun sempat ada yang pernah memilikinya, namun segera hilang dan masih misterius keberadaannya. Sin kemudian memperlihatkan John seorang anggota FBI dan Inspektur Das dari Interpol mengunjungi museum di Roma, tempat di mana satu telur Cleopatra dipajang. Kedatangan mereka karena mendapat informasi dari seseorang dengan julukan Bishop yang memberitahukan kalau akan ada pencurian telur Cleopatra dan pelakunya adalah pencuri seni yang paling dicari Interpol saat itu petugas museum sangat yakin tidak akan ada pencurian sedangkan John menduga pencurinya telah berhasil beraksi tanpa mereka sadari petugas museum dengan bangga memperlihatkan bahwa telur Cleopatra itu masih berada di tempatnya namun John tetap curiga lalu mengeceknya dengan alat khusus dan ia segera menyadari bahwa telur itu palsu untuk menunjukkan hal itu dia meminta Coca-Cola pada seorang anak, lalu menuangkannya ke telur tersebut. Hasilnya telur itu pun meleleh. Melihat itu, Inspektur Das pun segera menyuruh anak buahnya untuk menutup semua ruangan. Nolan, si pencuri seni, ternyata masih ada di dalam ruangan itu. John bersama Das yang menyadarinya segera mengejar sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun Nolan akhirnya dapat meloloskan diri, lalu pergi ke tempat persembunyiannya di Bali, Indonesia. Tapi John dan Das ternyata telah menunggunya di tempat itu. Dan dengan bantuan polisi Brimob, Nolan diringkus dan telur Cleopatra pun dibawa dalam sebuah tas. Di dalam mobil seorang polisi Brimob mengganti telur Cleopatra dengan telur palsu. John sempat curiga sewaktu diberitahu bahwa pintu belakang terbuka, lalu mengeceknya. Namun walaupun John merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia mengabaikannya saja sebab telur itu masih ada dalam tempatnya. Pencuri yang menyamar sebagai polisi BRIMOB ini selanjutnya akan kita kenal sebagai Bishop. Scene berikutnya, di sebuah bar di Roma, Inspektur Das datang menemui John. Ia menuduh John mencuri lalu memalsukan telur kilopater. Kecurigaan itu juga bertambah sebab rekening John tiba-tiba mendapat transferan jutaan dolar. John pun kaget mendengarnya dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu menau. John bahkan mengatakan bahwa ini pasti ulah si ataupun Nolan, tapi Das tetap tidak percaya. Akhirnya John pun ditangkap dan dikirim ke penjara Rusia. Di penjara tanpa diduga ia ditempatkan satu kamar dengan Nolan. Di sini Nolan mulai meyakinkan John bahwa mereka berdua adalah korban dari Bishop. Di mana Bishop sengaja memberi informasi untuk menangkap Nolan, lalu dengan leluh luasa mengumpulkan ketiga telur Kelopatra yang kemudian akan dijual pada seorang miliarder Mesir yang akan membayar sejumlah 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Bishop telah memiliki telur pertama, dan dia akan mengincar telur kedua yang berada pada seorang mafia yang gemar mencekik bernama Soto Voce di Valencia. Kejadian lucu juga terjadi di sini. Nolan yang kesal pada John karena menangkapnya, melakukan pembalasan dengan cara memberitahukan pada semua tahanan bahwa John adalah seorang agen FBI. Maka langsung saja seorang bertubuh besar menghampiri John, kemudian menghajarnya. Untunglah petugas segera datang dan penderitaan John pun berakhir. Scene selanjutnya petugas penjara membawa John dan Nolan menemui seseorang, dan orang tersebut adalah Bishop. Bishop mengakui bahwa dialah yang mencuri telur Cleopatra di Bali, dan dia juga lah yang menjebak John. Kedatangan Bishop adalah untuk mengajak mereka bekerja sama sebab Nolan mengetahui lokasi telur ketiga. Sebagai imbalan, Bishop berjanji untuk melepaskan mereka dari penjara dan bagian 10% dari hasil penjualan ketiga telur itu. Namun karena tidak percaya pada Bishop, tawaran Bishop pun ditolak. John malah mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara lalu mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua, kemudian menangkapnya. Hal ini akan membuat John terbebas dari penjara, sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor satu. Menjadi pencuri nomor satu adalah suatu kebanggaan pada Nolan, sebab ia mencuri bukan karena tertarik pada uangnya. Nolan pun sedikit curhat bahwa pada waktu kecil, Nolan dituduh mencuri arloji kesayangan ayahnya, padahal Nolan tidak melakukannya. Dan sejak saat itu ayahnya menganggap Nolan sebagai pembohong dan tak lagi pernah berbicara padanya hingga pada suatu hari Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tapi ayahnya tak pernah meminta maaf walaupun sang ayah berusaha perbaikan dan kembali menugur Nolan namun Nolan diam saja dan tak pernah lagi menugur ayahnya hingga ia meninggal singkat kata usaha kabur dari penjara pun dilakukan dengan membuat ledakan di laundry dan menghajar beberapa penjaga Mereka berusaha menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dengan kepiawaian mereka dan banyak keberuntungan. Akhirnya, mereka berhasil meloloskan diri dari penjara. Di tempat lain, Bishop menyekap seorang intel analis, lalu menggunakan komputernya untuk melaporkan pada inspektur DAS bahwa John dan Nolan telah kabur dari penjara dan akan mencuri telur kedua di kediaman Sotofoce. Sementara itu, John dan Nolan dibantu seorang teman lamanya yang mempiloti jet pribadi untuk berangkat ke Valencia. Dalam pesawat, Nolan menjelaskan sistem keamanan di, di kediaman Sotofoce sangatlah ketat. Rumah itu memiliki 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun. Ruangan penyimpanan telur itu pun terbuat dari titanium yang sangat tebal, sehingga mustahil untuk diledakkan. Jalan satu-satunya adalah dengan sensor wajah dan suara Sotofoce. Untuk mendapatkan kode ditugaskan John untuk mencurinya dari HP Sotofoce, sedangkan Nolan bertugas mendapatkan sidik jarinya. Mereka berdua tiba di saat Sotofoce sedang mengadakan pesta topeng tahunan. Untuk masuk, John menyamar sebagai tamu, sedangkan Nolan menyamar sebagai pelayan. Ternyata di sana juga telah ada bisu. John yang merasa kesal di bisop menghampiri bisop dan ingin segera menangkapnya untuk membersihkan namanya Namun agar tetap berada dalam pengawasan dan menghindari keributan John mengajak bisop berdansa Bisop sempat bertanya apakah Nolan sudah memberitahukan tempat dari telur ketiga John mengatakan Nolan masih merahasiakannya Soto Poce kemudian menghampiri mereka dan mengajak bisop berdansa John pun pergi tapi dengan sengaja menabrak Poche untuk mencuri handphone-nya. Karena telah mendapat informasi dari Bishop, Inspektur Das juga telah berada di sana untuk mengawasi dan menangkap burunannya. Pada saat suatu Poche berpidato untuk menyambut semua tamu-tamunya, saat itulah John dan Nolan melancarkan aksinya. Ketika pintu ruangan tempat telur disimpan dapat dibuka, tiba-tiba datang Das sambil menodongkan senjata. John berusaha meyakinkan inspektur bahwa dirinya tidak bersalah dan ia berpihak pada inspektur. Untuk membuktikannya, inspektur menyuruh John untuk memborgol Nolan. Namun akhirnya John memilih untuk memihak Nolan dan segera masuk ke ruangan lalu menutup pintu. Di tempat lain dari ruangan pemantau, penjaga telah mengetahui adanya penerobos yang masuk ke ruangan itu dan segera mencari soto poce untuk melaporkannya. Saat John dan Nolan sampai di tempat telur kedua, ternyata bisop juga telah menunggu di sana. Lalu ia sekali lagi menawarkan untuk bekerja sama, namun mereka tetap menolaknya, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun tak disangka ternyata bisop adalah seorang pendekar silat yang tangguh, sehingga ia dapat mengalahkan mereka berdua. Kemudian suatu bocil datang, dan lagi-lagi tak disangka, ternyata bisop bekerja sama dengan Sotopoce. John dan Nolan ditangkap dan dipaksa untuk mengatakan di mana lokasi telur ketiga. Karena Nolan tidak tega melihat John disiksa, akhirnya ia memberitahukan lokasi telur ketiga. Nolan mengatakan telur itu berada di tempat Cleopatra dimakamkan, yaitu di Mesir. Setelah mendapat informasi itu, Bisop dan Soto pun bersulang dan sekali lagi tak disangka ternyata Bisop menaruh obat bius di minumannya. Sehingga Soto pun pingsan. Setelah itu Bisop mengambil telur kedua lalu pergi untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian Soto Poce terbangun lalu menyalahkan John dan Nolan Dengan agak terhuyung-huyung dan penghilatannya yang tidak baik Soto Poce menembaki John dan Nolan Beruntung John berhasil melepaskan Borgo dan langsung menghajar si Soto sampai pingsan lagi Awalnya John tidak meninggalkan Nolan di sana Namun ketika ia mendengar, Nolan mengatakan, mengatakan telah memberikan informasi palsu pada Bishop, Ia pun mengurungkan niatnya itu Akhirnya mereka berdua kabur dari tempat itu dan keluar tepat pada sebuah lapangan matador. Sempat ingin kembali namun si Soto telah siuman, mengejar dan menembaki mereka dari belakang. Sehingga mereka terpaksa lari sekencangnya untuk menghindari kejaran dari Soto dan si banteng. Dalam perjalanan, John dan Dolan sepakat untuk bekerjasama. Nolan membantu John untuk menangkap bisop untuk membersihkan nama baiknya, sedangkan John membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor satu di dunia. Nolan pun menceritakan bahwa lokasi telur ketiga itu sebenarnya berada di sebuah bunker di Argentina yang dibangun oleh asisten Hitler bernama Rudolf. Selama 70 tahun, pemburu harta karun berusaha menemukan bunker tersebut, termasuk ayah Nolan. Suatu hari, Nolan tak sengaja menemukan jam tangan yang menjadi penyebab Nolan dan ayahnya berselisih karena kesal. Nolan membanting arloji itu, namun tak diduga ternyata arloji tersebut adalah milik Rudolph dan di dalamnya terdapat petunjuk lokasi telur ketiga disimpan. Singkat kata, kemudian mereka sampai di sebuah hutan di Argentina. Dengan berbekal sebuah peta dan kompas, mereka menyusuri hutan. Namun pada hari ketiga John kesal karena belum juga menemukan bunker itu. John merebut peta dan kompas lalu membantingnya ke tanah. Namun mereka mendengar suara benturan keras mirip suara beradunya dengan logam. Setelah tanah sedikit dibersihkan, ternyata tepat di situ adalah pintu masuk bunker Nazi yang sedang dicari mereka. Nolan menggunakan arloji ayahnya sebagai kunci untuk membuka pintu rahasia dalam bunker tersebut. Di dalamnya ternyata banyak sekali barang-barang antik, juga ada sebuah mobil klasik yang berharga jutaan dolar. Setelah mereka berhasil menemukan telur ketiga, tiba-tiba Bisop muncul di situ. Mereka berdua heran mengapa Bisop ada di situ. Bisop mengatakan bahwa ia tahu tipuan Nolan, sehingga ia tidak jadi ke Mesir, melainkan sengaja membuti John dan Nolan yang akan menuntunnya ke tempat telur ketiga berada. Bishop menodongkan senjata dan menyuruh Nolan menyerahkan telur itu padanya. Namun segera terjadi baku tembak karena Inspektur Das bersama pasukan Interpol yang membutih Bishop tiba di situ. Karena terdesak dan kalah jumlah, John, Nolan, dan Bishop melarikan diri menggunakan mobil klasik. Sedangkan Inspektur Das dan anak buahnya terus mengejar. Tempat terjadi saling rebut telur Kelopatra antara mereka dengan pasukan Das. Setelah pertarungan seru, Nolan berhasil merebut telurnya kembali. Namun di ujung terowongan ternyata adalah sebuah air terjun, sehingga mereka akhirnya terpaksa terjun ke dalam air. Sementara Inspektur Das menghentikan pengajaran sambil menatap dari atas. Sambil memegang erat telur Kilopatra, Nolan muncul dari dalam air. Namun karena tidak melihat John, ia bermaksud kembali ke dalam air mencari John. Tepat di saat itu, John tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau ia telah keluar ke darat terlebih dahulu. Bisop juga akhirnya berhasil muncul di permukaan. Nolan mengatakan bahwa ia sangat senang karena ia telah mengalahkan Bisop. Hal ini adalah saat yang paling ia nantikan sejak lama. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak terlalu peduli pada telur-telur tersebut. Karena baginya uang bukanlah segalanya bahkan kekalahan bisop semakin lengkap karena John sahabatnya akan menangkap bisop hal tak terduga selanjutnya ketika John akan memborgol bisop tapi mereka tiba-tiba malah berciuman segera Nolan pun menyadari bahwa bisop dan John telah memperdayainya <laughs> akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur kilopatra ketiga pada John dan bisop kekasihnya Nolan sengaja ditinggalkan di hutan dalam keadaan dia borgol Scene berikutnya berada pada sebuah pesta pernikahan anak seorang miliarder di Mesir. Di situ tampil Ed Sheeran sebagai penyanyi untuk menghibur. Mempelai wanita ternyata sangat ngefans padanya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu menjadi kacau ketika puluhan polisi Interpol menggerebek tempat itu. Sang miliarder sebagai pembeli ketiga telur beserta beberapa orang ditangkap. Terlihat di situ ada John dan Bishop tersenyum melihatnya. Scene berikutnya, John dan Bishop berliburan di sebuah kapal pribadi mewah. Namun ternyata Nolan juga berhasil tiba di sana. Ia mengatakan berhasil melarikan diri dari Inspektur Das sewaktu akan dikirim ke penjara. Tak lupa, Nolan juga membalas tipuan John dan Bishop dengan cara melaporkan rekening tempat hasil penjualan telur Cleopatra pada Inspektur Das. Hal ini membuat rekening pun dibekukan sehingga John dan Das tak lagi memiliki uang. Nolan berangkapan bahwa dengan ini mereka impas. Nolan pun kemudian menawarkan pekerjaan baru pada mereka dengan target yang jauh lebih besar. Jika John dan Bishop menolak, maka Inspektur Das akan menangkap mereka. Karena Nolan telah memberitahukan informasi lokasi ini pada Inspektur Das. Tak lama kemudian Das dan pasukannya tiba di kapal mewah ini, tapi tanpa ada seorang pun di sana. Kemudian Inspektur Das pun memberikan segel Red Notice pada ketiganya, dan film pun selesai. Sebagai tambahan, Red Notice adalah permintaan negara anggota Interpol kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang yang menunggu ekstradisi. Baiklah guys, itulah tadi alur cerita film yang berjudul Red Notice. Semoga menjadi hiburan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya dan tetap semangat.